Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara melakukan pembatasan penggunaan aplikasi di HP Android Untuk contoh, saya di sini mengunci aplikasi Youtube ya Dan setelah waktu penggunaan Youtube mencapai dengan waktu yang kita tentukan Maka untuk aplikasinya akan terkunci dan tidak bisa dibuka lagi untuk hari itu Dan nanti bisa dibuka di hari lainnya Oke, untuk melakukannya ini cukup mudah sekali Silahkan kalian simak video tutorialnya Langkah pertama, silakan kalian download aplikasi Stayfree di Google Play Store ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Kemudian buka aplikasinya, lalu pilih mulai, lalu lanjutkan. Kemudian masukkan tahun kelahiran kita. Di sini untuk tahun kelahiran minimal 18 tahun ya, lebih tua nggak apa-apa. Kemudian pilih izinkan untuk akses data. Berikutnya kita pilih untuk aplikasi yang didownload. Kemudian kita pilih batas penggunaan dan analitik status web. Di sini kita aktifkan. Kemudian pilih Oke. OK. Kembali lagi. Berikutnya setelah itu kita klik garis 3 yang ada di bagian atas ini. Kemudian pilih batas penggunaan. Nah di sini kita akan membatasi penggunaan aplikasi ya. Pilih tambahkan batas penggunaan. Berikutnya pada bagian aplikasi kita pilih. Dan sekarang kita cari aplikasi yang akan kita berikan batasan waktu. Misalnya aplikasi YouTube. Oke, kita pilih. Berikutnya kita atur untuk batas waktu. Misalnya untuk si anak ini diizinkan membuka YouTube dalam sehari 3 jam. Dan untuk menit bisa kita atur. Kemudian jika sudah simpan. Tetapi untuk pengetesan di sini nggak usah pakai 1 jam ya. Di sini saya pakai saja untuk pengetesan selama 1 menit. Kemudian di bagian bawah ini bisa kita tambahkan teks, misalnya untuk himbauan si anak, waktunya tidur. Oke, okay, jika sudah, kemudian checklist, lalu kita pilih simpan. Nah, nantinya setelah YouTube diputar selama satu menit, maka untuk YouTube akan terkunci dan tidak bisa dibuka lagi dalam sehari itu. Kemudian di sini kita pilih Oke. Okay. Berikutnya kita izinkan aplikasi ini untuk tampil di atas aplikasi lainnya. Kita scroll ke bawah. Lalu pilih Stay Free. Kemudian izinkan untuk tampil di atas aplikasi lainnya. Oke, sekarang kita simpan. Dan berikutnya, kalau kalian ingin menambahkan pembatasan ke aplikasi lainnya, maka tinggal tambahkan saja. Nah, untuk mengamankan supaya si anak tidak merubah pembatasan ini, kita memberikan pin ya. Klik untuk ikon garis tiga yang ada di atas. Kemudian pilih Pengaturan. Kemudian pilih proteksi pin. Nah sekarang kita buat untuk pin. Oke. Dan sekarang untuk setelannya tidak akan bisa dirubah oleh anak kecuali sudah memasukkan pin. Dan untuk supaya lebih aman lagi, untuk aplikasi stay free ini sebaiknya disembunyikan ya. Ada macam-macam cara. Nah sekarang kita tes untuk membuka YouTube selama 1 menit. Oke, okay, berikutnya setelah waktu 2 menit, untuk aplikasi YouTube akan terkunci otomatis. Dan di sini ada tulisan waktu tidur, mengingatkan untuk si anak. Walaupun dia keluar dari aplikasi YouTube, kemudian membukanya kembali, maka untuk aplikasi ini akan terkunci setelah beberapa detik. Seperti ini. Oke, okay, bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin siang saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.